Assalamualaikum semuanya, aku Uci dan selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku ngebahas tentang seputar program kehamilan, tips-tips, informasi tentang program kehamilan, bahkan tentang kesehatan wanita. Nah, kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru. kalian suka dengan informasi yang aku kasih ke kalian. Oke, okay? so next ke video. Nah, Bunda, siapa diantara kalian yang pernah pijit perut atau urut perut supaya mendapatkan kehamilan? Dan di sini aku juga pernah ngalamin itu. Tapi kali ini aku bakal ngebahas gimana sih pendapat atau pandangan medis tentang urut perut atau urut untuk program kehamilan, kalau misalnya kalian punya pengalaman ini silahkan komen di bawah cerita-cerita gimana pengalaman kalian apakah ada yang berhasil atau ada yang tidak berhasil, nah sebelum kita ke materinya nih teman-teman aku tuh pengen cerita dulu aku juga pernah pijit perut karena itu tuh disarankan oleh keluarga untuk melakukan pijit perut kayak gitu, tapi alhamdulillah gak terjadi apa-apa gak, intinya gak sakit atau gak gimana-gimana gitu tapi di sini yang pentingnya itu tentang pandangan medis tentang urut perut untuk program kehamilan ini aku yakin pasti di antara kalian udah ada yang pernah untuk melakukan ini ya kan komen di bawah dan ceritain pengalaman kalian nah teman-teman sebenarnya di pandangan medis sendiri mereka itu tidak ada metode urut rahim dalam dunia medis dengan tujuan perencanaan untuk program kehamilan Nah di sini ada dokter Andri Wanananda MS dalam laman detik health Mengatakan bahwa terjadinya kehamilan itu bukan karena ditentukan oleh pijit atau enggak Tapi dikarenakan kualitas sel jantan atau spermatozoa suami dan kualitas sel telur dari sang istri Nah karena tingkat kesuburan dan kualitas dari sel telur dan sel sperma ini yang bisa menyebabkan kehamilan Bukan pijitan kayak gitu berhubungan suami istri ketika istri dalam masa subur kayak gitu sehingga terjadilah kehamilan Nah menurut dokter Andri sendiri ini sementara urut rahim itu atau pijat perut itu masih diragukan manfaatnya untuk memicu kehamilan lagi pula ini tuh belum ada penelitiannya teman-teman, cuman ini tuh mungkin kalau kita udah ngelakuin pijat urut ini karena saran dari keluarga atau kepercayaan di daerah masing-masing kayak gitu, nah di sini ada resikonya teman-teman, resiko urut rahim ini sendiri ada resikonya kalau dilihat dari segi medis. Nah, urut perut itu justru dapat menyebabkan perlekatan pada organ-organ di dalam perut, khususnya internal reproduksi perempuan. Bila hal tersebut terjadi, kemungkinan terburuk akan terjadinya internal bleeding saya ada ruptur atau robek nah ini tuh bisa tidak ketahuan di gitu kalau misalnya udah robek atau enggaknya kayak gitu tuh kita enggak tahu tahu tahu dan menyebabkan meninggal ini tuh kata dokter sarlita indah permatasari spog untuk risiko lain yang terjadi akibat urut-urut ini sendiri adalah terkenanya peritonitis yakni peradangan pada Lapisan tipis dinding di dalam perut Bila tidak menyadarinya teman-teman Ini tuh bisa mengalami sepsis, komplikasi, bahaya akibat infeksi Dan kemungkinan terbuknya adalah nyawa taruhannya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mau pijit harus hati-hati Harus ke yang ahli kayak gitu Kalau misalnya pun pengen pijit ya Nah itulah resiko yang menakutkan buat kita ya teman-teman Kalau misalnya pengen pijit untuk mendapatkan kehamilan itu Untuk penelitiannya sendiri itu, itu belum ada Aku udah cari-cari jurnalnya, belum ketemu juga Dan emang belum ada penelitian membahas tentang urut perut untuk mendapatkan kehamilan Dan itulah penjelasannya ya tentang urut perut itu sendiri Kemudian topik yang kedua adalah urut perut untuk mengatasi peranakan turun Nah untuk peranakan turun ini adalah kondisi saat rahim bergerak keluar dari posisi normal atau jatuh keluar ya teman-teman sehingga posisi turunnya itu menonjol keluar ke liang pagina kayak gitu loh kayak nanti aku bakal tunjukin ya gambarnya tapi pada faktanya perempuan yang mengalami rahim turun ini bisa hamil cuman kemungkinannya sangat sedikit sekali nah teman-teman jika urut rahim itu tidak dianjurkan untuk program hamil nah apa sih yang harus kita lakukan apa metode apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kehamilan yang pertama, teman-teman kita tetap harus konsultasi ke dokter ya. Kalau misalnya udah lebih dari satu tahun belum dapat hubungan juga, terus ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kita itu sulit untuk hamil. Yang pertama itu dimana kondisi adanya gangguan organ reproduksi, obesitas, frekuensi berhubungan yang intim, dan pernah menunda kehamilan. Penyebab ini bisa diketahui lewat pemeriksaan medis aja kayak gitu. Nah di sini aku bakal bacain dari dokter Jati Satrio. Nah bagaimana caranya tips agar cepat hamil yang pertama itu berhubungan seksual 3-4 dalam seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi berhubungan seksual saat masa subur batas konsumsi kafein, kopi, dan teh berolahraga secara teratur dengan kemampuan makan dan mak makan makanan bergizi hindari mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas mengelola stres Konsumsi asam folat berdasarkan dosis dan anjuran, berhenti merokok bagi suami maupun istri, hindari mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, hindari makanan mentah dan setengah matang, lakukan imunisasi, kalau misalnya kita itu punya, biasanya ada nih buat perempuan-perempuan uh, yang tanpa sadar dia itu mempunyai toksoplasma di dalam tubuhnya sehingga terjadilah sulit hamil kayak gitu. Terus hindari lingkungan yang berpolusi kotor dan banyak hewan-hewan karena bisa saja terjadi karena virus-virus dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita kayak gitu. Tapi ini teman-teman ada satu dokter yang menjelaskan yaitu Dokter Ahmad Arief SPOG dari Good Doctor. Dan ini tuh dari sesi Instagram live-nya juga ya, teman-teman. Dan dia beliau mengatakan bahwa urut rahim boleh saja dilakukan asal dengan cara yang tepat, orang yang tepat, yang profesional kayak gitu. Untuk urut rahimnya kalau saya boleh-boleh saja kata si dokter. Karena di sana pasti akan membantu untuk melancarkan peredaran darah di dalam rahim. Otomatis juga menyehatkan rahim. Namun yang perlu diketahui urut jangan terlalu keras atau jangan ada manipulasi dari vagina karena bisa jadi atau bisa menimbulkan infeksi kayak gitu itu menurut dokter Arif nah jadi kalau boleh urut bagian perut saja dan tujuannya hanya untuk melancarkan aliran darah ternyata diperbolehkan teman-teman tapi bukan untuk memposisikan segala macam yang ada di dalam perut sebab rahim itu kecil kalau misalnya dipijit itu tuh rahim tuh berada di rongga-rongga panggul susah gitu loh di apa dijangkau karena lahim itu kecil sekali kalau nggak hamil jauh di dalam rongga panggul tidak akan teraba tanpa pemeriksaan dalam dan luar Oke. nah itulah penjelasan urut lahim ya teman-teman bagi kalian yang udah terlanjur pijit dan alhamdulillah gak ngerasain apa-apa alhamdulillah berarti tukang pijit kalian lumayan profesional dan kalau misalnya kalian yang udah tahu dengan informasi ini harus berhati-hati juga karena yaitu tadi kita harus memperhatikan siapa yang memijit kita dan pastikan orang itu profesional ya teman-teman gitu aja sih Itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kalian semua yang sedang program kehamilan yang sedang berjuang untuk garis 2 Tetap ikhtiar jangan sampai patah semangat dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya aku semakin sharing semakin Semangat untuk sharing, mencarikan informasi info penting untuk kalian Tentang seputar program kehamilan, tips-tips Dan edukasi untuk kalian semuanya Dan oke okay bunda Dan jangan lupa dukung terus channel ini Supaya aku rajin upload video Dan memberikan informasi penting Buat kalian seputar program kehamilan So, sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye-bye